Halo teman-teman Selamat datang di channel Kakak Oke teman-teman hari ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman di rumput-rumput yang warna merah ini teman teman Wah keren sekali teman-teman Oke ikutin terus kegiatan kakak let's go Cucur, cucu cucu cucu Wah wow. itu kakak melihat sesuatu teman-teman Wow itu kakak melihat ada bola sepak teman-teman dan ini kakak sudah sediakan wadah teman-teman, untuk kita mengumpulkan bola-bolanya, oke okay, let's go, kita ambil teman-teman wah, ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak warna oranye dan biru, oke, okay, taruh ke dalam wadah, cari teman-teman cari, cari, cari, wow ada lagi teman-teman ini ada bola sepak juga teman-teman, ini bola sepak warna hijau dan merah muda wah keren kita taruh ke dalam wadah Oke kita cari cari cari cari cari cari cari cari Wow Kakak menemukan lagi teman-teman ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak warna hijau dan merah Oke taruh ke dalam wadah cari teman cari cari cari Wow Kakak menemukan lagi teman Ini ada bola sepak juga teman-teman Ini bola sepak Warna oranye dan Apa teman Dan kuning Oke kita taruh ke dalam wadah kita taruh disini teman Kita naik ke atas Mencari di atas Oke Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Cari Wow itu kakak menemukan bola di bawah pohon, teman-teman Wow Ini ada bola sepak, teman Ini bola sepak warna biru dan ungu Oke, kita taruh ke dalam wadah Cari, teman, -teman. Cari, cari, cari, Wow Itu, teman-teman Wah, jauh sekali, teman Di ujung sana kakak juga menemukan bola sepak, teman-teman Ini bola sepak warna putih dan hitam Oke, taruh ke dalam wadah Oke, kita ambil, teman, -teman. Cari, cari, cari, Wow Ini Kak menemukan bola bintang teman, teman Wah, keren sekali. Ini bola bintang banyak. Wah, dan bayang-bayangan bintang. Wow, ini warna putih dan bintang merah dan biru. Oke, okay. kita taruh di sini teman, teman. Wah, sepertinya sudah habis teman, -teman. di situ teman, teman. Kita sudah mendapatkan bola ini. Kita akan mengenali dan menghitungnya satu persatu teman. -teman. Oke, okay. mulai dari sini. Ini ada bola bintang teman-teman. Ini bola bintang warna putih bintang merah dan bintang biru oke okay, kita ambil lagi ini ah ada boleh sepak teman-teman 2 -teman. ini 1, 2 3 4 5 6 7 wah